Kita sudah masuk di awal tahun 2022, mudah-mudahan tahun 2022 kita semua, khususnya pecinta Lesler, ini persahabatnya Lesler Lovers. Mudah-mudahan kita semua lebih baik dari tahun yang kemarin dan selalu menjadi orang yang bahagia dan sukses. Amin. Tentunya bangunan akan memberikan informasi-informasi menarik soal malam-malam tahun baru wani ala-ala Leslar dan tahun barunya adalah saingan kita tidak les tidak Rizky Bilar Kabar pertama persahabat, perhatikan ada sebuah unggahan terbaru dari Kak Rizky Bilar yang mana mengunggah sebuah postingan foto cute banget ya bersama istri tercintanya dan sambil gendong BBL. Wah wow, senyum bahagia itu loh membuat kita semakin bangga dan semakin ikut bahagia juga. Masya Allah mudah-mudahan rumah tangga, Lesti Bilar selalu diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini, kakak Bilar menurutkan sebuah kalimat panjang banget persahabat yang lewat yang dituliskan. Tidak afdol rasanya jika tidak bikin apresiasi post untuk 2021. Terima kasih untuk tahun ini ya Allah, dimana banyak sekali cerita yang menghiasi kehidupan saya yang sekarang. Altos izinmu telah menjadi kami.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 sebuah rencana dari tahun sebelumnya yang baru terrealisasikan tahun ini Di tahun ini pula banyak list saya dari level rendah sampai yang tertinggi hampir semuanya tercapai atas izin Allah Subhanahu SWT Walau tidak semua yang berjalan sesuai perencanaan tapi itulah dinamika kehidupan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 dikabulkan dan tentunya rencana tahun 2022 mudah-mudahan juga dipelancar, amin di postingan ini juga banyak tanggapan, banyak komentar dari para sahabat, ada tv Tri Kalina yang ikut berkomentar selamat tahun baru Bang Rizky Bilar dari Allah Titi Jora dan L tersayang, semoga di tahun yang baru 2022 nanti semakin dilancarkan rezeki kebahagiaan dan keberkahannya, amin ya robbal alamin Wow, Masya Allah banget ya Doa tulus selalu diberikan oleh Fitri Kalina Untuk Lesti Rizky Bilar Dan selanjutnya ada sebuah ungkapan spesial banget Di para sahabat ya Nih dari Dada Les dan Rizky Bilar Malam tahun baru semalam Kakak Bilaro dinner bareng keluarga besar New Year's if dinner for kakak Lesti Kejara dan kakak Rizky Bilar Wow, luar biasa banget, ya kesayangan Alhamdulillah kita melihat Bunda Lesti sudah aktif kembali Dan sudah tentunya bergairah banget persahabat ya, maksudnya bahagia banget, nah, luar biasa Apalagi kita melihat senyumannya Membuat kita semakin adem dan semakin bangga kepada idola kita ini untuk ke momen berikutnya, perhatikan ternyata semalam juga dedek Lesti ini langsung datangkan Mario Klaw. Wow, langsung duet bareng persahabat ya. Masya Allah Bunda Lesti emang luar biasa banget, baru lahiran saja tentunya sudah bisa nyanyi bareng Mario Klaw Diunggah momen ini oleh akun Stol Putih, ada kalimat ketsen yang dituliskan. Masih edisi malam tahun baruan di rumah Leslar, nggak jadi live kata Payen, saksikan aja nanti vlognya di Leslar Entertainment Wow, dan kita lihat juga persahabat ada komentar yang diberikan Salah satunya dari akun underscore bayalah underscore, mengatakan di kolom komentar ngilu lihat dede yang baru habis sesar, rakyat biasa mah boro, -boro bisa langsung kesana kemari di kasur terus mau berdiri aja hati-hati ketika persepet ya <gifat> memang luar biasa banyak salut banget sama Dedek lesti yang selalu saja kuat dan selalu tentunya tegar bersahabat ya Dan coba kita lihat keunggahan berikutnya saat live Instagram tuh Dede Alasti nyanyi nada tinggi Ini sih luar biasa keren banget Hingga banyak komentar dari para fans Sebelumnya diunggah oleh akun official Kita lihat di kalimat kesan yang dituliskan Masya Allah dede begini aja udah seneng katanya tuh Masya Allah banget ya kita dikasih vitamin bahagia di malam tahun baru oleh Les Diriski Bilar dan di sini ada komentar yang diberikan dari akun Mara Melani 9 hebat bun Les, abis lahiran udah bisa uncang inci kata orang Sunda mah, nyanyi pula ngiluk bekas jahitannya aku lahiran dua-duanya normal tapi jahitannya banyak seminggu nggak bisa ngapa-ngapain buat geser duduk sakitnya katanya tuh memang luar biasa banget ya idola kesayangan kita dan di sini juga ada komentar lain diberikan dari akun Neng underscore KK mengatakan di kolom komentar jangan khawatir saya saya terpakai obat paten pulang dari rumah sakit langsung bebenah yang penting nggak ngangkat yang berat-berat dulu. Alhamdulillah persahabat ya ini adalah kita tentunya bisa beraktivitas kembali apalagi melihat langsung nyanyi nada tinggi wow masya Allah banget sih persahabatnya hebat dan the best. Dan kita lihat juga kuunggah selanjutnya. Ini ada momen romantis banget ketika live Instagram dari Om Izhar Spesial Malam Tahun Baru bergantian tahun Kita lihat persahabatnya Seperti kembali muda lagi nih <laughs> Seperti awal-awalan pacaran Masya Allah Pelukan dari seorang Rizky bila menghangatkan tidak alas luar biasa do cute banget persahabatnya. Momen ini pun diunggah kembali selalu putih anuskor Bilar ada kalimat khasnya dituliskan biar lebih nyes. mereka ini realnya ya begini ya sama aja dari on cam lebih sweet berkali lipat malah hantu. Masya Allah banget ya bahagianya kita dikasih vitamin bahagia di malam tahun baru mudah-mudahan tahun 2022 kita semua diberikan kesuksesan dan tentunya keinginan kita semua tercapai amin selanjutnya ada sebuah gun spesial juga yang kita dapatkan. ini soal baby L ya, perhatikan di postingan ini kita sapuk dengan kalimat yang tentu diposting, dituliskan. Masya Allah, tabarakallah, anak kasep, pinter, soleh, tahu ada yang datang, dia kayak ngintip. Katanya tuh, wow, cute banget ya, baby L. Mana anteng banget, padahal ada petasan, boleh bawa pulang nggak sih? Katanya tuh, Masya Allah, ternyata baby L anteng banget, persahabat, ya, saat ramai di rumah. Idola kesayangan kita, walaupun ada petasan, persahabat, ya, antengnya luar biasa, Masya Allah, He BBL, sungguh luar biasa. Anak hebat, anak kuat, dan anak yang sangat tentunya luar biasa. Selanjutnya, perhatikan juga di sebuah unggahan spesial. Ucapan, tahun baru, oleh Deda Olesdi dan Mario Klawar sahabat, ini luar biasa banget ya. Ah, masya langsung nih, tentunya kita dikasih kejutan oleh Deda Lesti dan Mario Klawar. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan, amin. Dan untuk selanjutnya info penting banget persahabat ya, jangan sampai lupa besok hari Minggu kita menyaksikan serial Cinta Abadi Naslar Tetaplah setia bersamaku karena episode kali ini membuat kita pasnya terhanyut dalam alur ceritanya persahabatnya. Karena bikin mewek banget saat melihat ada Alastri menangis. Karena tentunya ini dari hati banget aktingnya luar biasa Yuk kita kompak dukung karya-karya dari Last Land Entertainment Mudah-mudahan ratingnya bisa bagus Dan episodenya bisa tentunya lancar Dan terus memberikan karya-karya terbaik Kita masih menunggu kejutan Kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya